Semua orang pastinya sangat ingin menjadi kaya, sehingga berbagai macam cara ditempuh. Dari mulai cara tidak masuk akal, cara curang, sampai dengan cara bekerja keras hingga lupa waktu. Padahal untuk mencapai kemandirian secara finansial tidaklah sulit karena pada dasarnya tidak berhubungan dengan pendapatan kamu. Beberapa cara menjadi kaya yang perlu kamu lakukan diantaranya adalah berhemat dan realistis. Dua hal tersebut memang sangat umum dilakukan jika kamu kerap kali mencari tahu cara menjadi kaya. Berhemat akan membuat hasil kerja keras kamu. Tidak akan sia-sia dibandingkan. Jika kamu menghamburkan uang kamu untuk kepentingan yang tidak bermanfaat. Apalagi jika kamu melakukan investasi secara tepat atas dana yang sudah kamu hemat tersebut. Masuk pada daftar orang terkaya di dunia juga Bukan merupakan impian yang muluk, buktinya banyak kisah sukses yang membuktikan hal tersebut. Hanya saja, ini tidak berlaku bagi banyak orang walaupun sudah bekerja mati-matian. Faktor keberuntungan dan takdirlah yang mampu membawa kamu ke level ini sehingga bersikap realistis cukup penting. Nah, lalu bagaimana langkah dan cara menjadi kaya? Yang bisa kamu lakukan saat ini? Beberapa cara menjadi kaya dengan gaji kecil, namun tetap realistis. Antara lain, 1. Berhemat Cara menjadi kaya yang pertama adalah dengan berhemat. Sejak kecil tentunya orang tua kamu kerap kali mengatakan agar kamu bisa berhemat ketika kamu diberikan uang saku. Ini merupakan pembelajaran yang telah ditanamkan sejak kecil. Bahwa dengan berhemat kamu bisa memiliki uang banyak, walau tidak menjadi kaya raya. Paling tidak terkaya di antara teman-teman kecilmu. Ketika kamu dewasa, tentunya hal ini akan kamu jalankan untuk masa depan kamu bukan. Maka dari itu, berhemat menjadi satu dari sekian banyak cara menjadi kaya. Yang bisa kamu lakukan, lebih. Apalagi jika kamu bisa menerapkannya secara konsisten, tentunya berhemat akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Perlu kamu ketahui bahwa orang terkaya di dunia juga menerapkan hal yang sama. Mereka cenderung menyimpan dana mereka, baik dalam bentuk tabungan atau investasi. 2. Hidup sesuai dengan kemampuan Selain berhemat, kamu juga harus hidup sesuai dengan kemampuan kamu. Dengan hidup sesuai dengan kemampuan, maka secara tidak langsung, kamu telah menerapkan satu dari banyak cara menjadi kaya. Hidup sesuai dengan kemampuan juga mencakup bagaimana kamu menghabiskan uang kamu untuk mencukupi kebutuhan hidup kamu. Agar cita-cita kamu menjadi kaya bisa terwujud, maka kamu harus menyesuaikan pembelanjaan kamu sesuai dengan kemampuan. Misalkan saat harus memilih belanja baju, kamu mungkin dihadapkan pada dua pilihan. Baju harga murah, kualitas bagus. Atau baju bermerek dengan kualitas sama. 3 Kerja sampingan, club. Cara menjadi kaya selanjutnya adalah dengan mengambil job sampingan. Ketika kamu memiliki pekerjaan sampingan, tentunya kamu akan menambah sumber penghasilan. Dengan begitu, otomatis kamu bisa mengumpulkan pundi-pundi kekayaan kamu dengan lebih banyak daripada hanya mengandalkan satu pekerjaan saja. Kamu juga perlu tahu bahwa pada dasarnya orang sukses ataupun miliarder tidak memiliki waktu beristirahat yang cukup panjang. Mereka cenderung selalu memikirkan bagaimana rencana esok hari untuk menjadi lebih sukses lagi dan lagi. Maka dari itu, manfaatkan masa muda kamu untuk terus mengembangkan jumlah kekayaan kamu. 4. Alokasi dana masa depan. Hal yang tidak kalah penting sebagai cara menjadi kaya adalah dengan mengalokasikan dana untuk masa depan kamu. Misalkan menabung atau membeli aset masa depan seperti rumah atau tanah. Dengan begitu, maka uang yang kamu dapatkan tidak akan sia-sia. Karena pada akhirnya, kamu juga harus hidup mandiri dan tidak terus bergantung pada orang tua bukan? 5. Berdonasi Melakukan donasi memang terdengar seperti menghambur-hamburkan uang. Namun dibalik itu semua, membantu sesama adalah sebuah hal yang tidak menjadikan kamu jatuh miskin bukan. Berdonasi juga tentunya akan membuat kepuasan tersendiri bagi kamu karena sudah berperan dalam membantu, menyelamatkan hidup orang lain. Berdonasi juga kerap kali dilakukan oleh banyak miliarder di dunia. Mereka berlomba untuk menjadi filantropi dan berperan besar dalam kemajuan bangsa dan negara mereka. Namun, faktanya harta yang mereka miliki terus bertumbuh dan tidak menjadikan mereka jatuh miskin. 6. Prioritas Hal terakhir sebagai salah satu cara menjadi kaya adalah dengan menempatkan prioritas terpenting dalam hidup kamu. Dengan menempatkan prioritas apa yang menjadi sebuah keharusan, maka kamu akan bisa menempatkan pundi-pundi kekayaan kamu dengan tepat. Misalkan saja, menimbang antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang wajib tercukupi dan tidak bisa tidak. Misalkan makan dan tempat tinggal. Sementara keinginan adalah sesuatu yang tidak wajib tercukupi namun, menjadi impian untuk dimiliki misalkan baju baru atau ponsel baru. Dengan menempatkan prioritas, maka secara tidak langsung kamu bisa mengumpulkan uang kamu untuk ditabung. Semakin banyak uang yang ditabung, tentunya akan menjadikan kamu orang kaya bukan. 7. Bijak dalam berhutang Tidak ada yang salah dengan berhutang. Namun yang salah adalah berhutang tanpa rencana matang dan demi hal yang sebenarnya tidak penting. Hal inilah yang membuat banyak orang terjebak dalam utang dan mempengaruhi keuangannya. Terkadang banyak orang yang tidak tahan godaan untuk berhutang untuk membeli barang yang mereka inginkan. Sayangnya, barang itu bukanlah kebutuhan. Misalnya saja, saat ini kamu sudah memiliki iPhone 11, namun iPhone mengeluarkan tipe baru yaitu iPhone 12 dan kamu ingin membelinya. Padahal iPhone lamamu masih bagus dan berfungsi. Bukan hanya itu, ada juga orang yang memiliki kartu kredit dan senaknya untuk menggunakan kartu tersebut. Tiba-tiba di saat penagihan, jumlahnya membengkak dan membuat keuangan menjadi tidak stabil. Hal inilah yang harus diwaspadai. Jadi, jika kamu ingin kaya dan punya banyak uang, pastikan kamu bijak ketika berhutang dan ubah gaya hidupmu, mumpung masih di usia muda. Mendaftar asuransi Asuransi menjadi salah satu hal penting untuk memulai hidup menjadi orang kaya. Dengan mendaftar asuransi inilah, kamu bisa lebih aman dalam menjalani hidup tanpa harus khawatir ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan asuransi jugalah dana darurat dan tabungan yang kamu miliki, tidak akan terganggu dan akan tetap utuh. Tanpa adanya asuransi, bukan hanya tabunganmu yang habis, risiko keuanganmu di masa depan juga terganggu dan mungkin saja justru bisa menambah utang. Jadi, bagi kamu yang ingin cepat kaya, pastikan kamu mendaftar asuransi ya. Ini menjadi salah satu investasi jangka panjang buat kamu. 9. Investasi Hal yang tidak kalah penting adalah melakukan investasi. Investasi merupakan sebuah cara yang biasa dilakukan kebanyakan orang untuk menjadi kaya. Namun, Ken, kamu juga harus pintar dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan portofolio risiko kamu, karena jangan sampai investasi kamu akhirnya membuat kamu merugi. Misalkan saja, kamu berinvestasi pada reksadana ataupun emas. Dengan begitu, margin yang kamu peroleh bisa menjadi sebuah keuntungan, yang bakal membuat kamu menjadi kaya, apalagi jika kamu berinvestasi secara rutin, tentunya akan membuat keuntungan kamu terus bertumbuh.